Bangla bopo itu garirnya nah, merah nah, ini 45 saya ketunguran nang <tik> <tik> <tik> Sing abang iki pira om kuwi abang kuwi pira ya 35. 35. Wiweng apa? Ah, jembar tauwi. Merkannya sih. Apa yang Pak video ya. Ciloke pesenane hewu kon Hah? Sing telu kecap. Kecap, sing pedes. Hah? kacang. Oh, kacang kacangan Ya Sing telu telur pedes. Eh? Sing telur kecap anake. Yang telu pedes. Kacang. Eh? Kacang.